Assalamualaikum, anak-anak berlian school. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang Ikhwa Bil nol jadid. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim, robbi zidni, ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin definisi atau pengertian ikhfa bi jadid ikhfa bil jadid adalah mengucapkan huruf dengan samar-samar, yakni mengucapkannya dengan suara lirih, tidak terdengar meskipun diucapkan dengan lisan. Syarat-syarat ikhwa' bil makna jadid ada empat. Yang pertama, terletak di akhir kata. Yang kedua, disukun karena wakof. Yang ketiga, didahului huruf mati yang asli. Dan yang keempat, huruf-hurufnya tidak ditasdid. Huruf-huruf ikhfa bimakna jadid ada delapan, yaitu lam, mim, nun, ha, wawu, ya, ro, dan dot. Biasanya disingkat dengan liman huwayarudho. Nah, anak-anak bagaimana bisa difahami? Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahu ma'abbihamdik. Ashhadu alla illaha illa anta astawfiru kawwatu bu ilaiq. Ingat pesan ustada. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sadarini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.